Unak, uh, nih, dangari pepesanan mama naklah, dangari pepesanan kuitan. Kita nih nakai orang miskin, anak petani, kuitan berjualan di rumah yang berbulik berhuma nah, imbah batanjang kuitan. Jangan jor hendak nah, bahar-harat. Kita nih orang miskin, karena kawan gaya orang sugi, karena kawan nakai pendapatan lebih banyak kuitan nih, kuitan sampai menyandakan segi rumah. Nah, ini nama ma ma ma, ma, ma beranjaknya kan perhumaan orang gak sama hidupi, Icam kai jangan memberi supan kuitan jer kuitan, kuitan ini kaya apa ini kuitan ini memadahi nang baik nakai, jangan hendak bebilanja ini itu kayak orang sugi, ujung-ujungnya kayak kalau pina mahangkang, jadi ya mama mahangkang gitu, kamu nampai wah wahili, musim nang kata bida duit nih. Ujung-ujungnya kan menipu orang, jangan jar apalagi narkoba di Banjar tuh ngali nak Jadi guys kada dah nak menangkap anak ayam, tapi kuping disambarnya. sambarnya orang kada dong nih. Sasahinya ya Jadi kalau harap tak kay di sosial media ini kuita nakai kay behumalon mak makani iwak di karamba, nah ingat tak kuitan kuita ini orang miskin, ini kuita ini nah ba bercari bahi hemat biasa membayar iakan hutang ikan jenak nakai nak kuitan nak melakukuita untuk amari jaya nak orang sugih ada sesuai lon kalau ong jurang dah harakan kuitan ini nanti kuita ini marah sekali nah orang lalakian abeh gigi lagi geringan abeh hadran tu pina lumpuh pina satrok di rumah ini kuitan hitam, umpan iwak aja eh, di jalan nah hmm, lo kok bigi mata, makanya jer mama hidup tuh apa adanya aja. Eh? Jangan, jangan taruh ulang meletik, urang ke atas. Kuitan nih, membayarkan hutang tuh nakai rambut kira tapi ngambut Ini bersama ya. ininya hadrat, anak hmm. gadismu sudah pulang nih Itu tahu, teh. Hmm, Sana, anak gadismu. pulang anak <laughs> <laughs> pulang menangis anak gadismu. Sana, anak gadismu. Sana, anak anak ini Kenapa gua knase aja tohok kada bulik. Ai sangka aja kak ingatan anak ada bulik pasti Sopi ta. Nah, teh makanan nenek Hadan nah. Jangan kaladi lo nangka aja kayak ada menyiut kayak ini. Dari kita sudah makan nih Sama iwak nang iwak garinting nah. Iwak garinting nah. Dah pahat bececahan. Uya Sakitnya barangnya baharinya. Belakang sakit, wan, oh, ya, nangis lah, nangis aja. <laughs> <laughs> awan ini, awan emm, Jadi, jangan enggak, belum makanan di makanan aja lagi. lewasnya jeng lah, kita ada tetamu anak gue karena oh. akhirnya kita rakat alahan, mamaku ini besi anak bibini seikungan uh -huh. nih lalu dicariinnya terus ya, putrinya tertukar iya eh, emang kayak siapa Yuni Sarah <laughs> ya. Lira Pirna Lila ya. Pirna oh, ya, emang Yuni Sarah mah waktu itu Sarah aja sekalinya Dan. aduh, anak ya, kaya apa nih, nih? kita di mana nih? nikah di, di istana Anjuluhnya <laughs> <nyaman>. hahaha <laughs> ini pemulit orang, orang bekawin nak belaki aja lah loh ya, betul kita empat mandi-mandi kan orang mana laki pulang? orang gila orang gunung <laughs> Enggak tujuh banget lah kayak mau di pemanfa-peman tukang buat otot tuh lah <laughs>